Pada video ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menggambar daerah selesaian kendala-kendala permasalahan program linear. Dari langkah ini kita sudah memperoleh grafik dari persamaan-persamaan yang diperoleh dari permasalahan program linear, yaitu grafik plus y sama dengan 1200 kemudian x min 3y sama dengan 600 dan grafik min x plus 2y sama dengan 0 kemudian kita akan menggambar grafik dari pertidaksamaan x plus y kurang dari sama dengan 1200 nah bagaimana cara menggambar grafik ini kita menggunakan uji titik kita gunakan uji titik 0,0 nah bagaimana caranya Caranya adalah kita mensubstitusi elemen-elemen koordinat 0,0 ke pertidaksamaan. Berarti kita substitusi X dengan 0, Y dengan 0. Berarti X plus Y sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0 yang kurang dari sama dengan 1200 sehingga titik 0,0 itu merupakan salah satu selesaian dari pertidaksamaan x plus y kurang dari sama dengan 1200. Karena 0,0 adalah selesaian dari pertidaksamaan x plus y kurang dari sama dengan 1200, maka semua titik yang ada di sisi ini juga merupakan selesaian dari pertidaksamaan x plus y kurang dari sama dengan 1200. Berarti kita arsir Kita arsir daerah di sebelah kiri x plus y sama dengan 1200 Cara ini bisa kita terapkan kepada Pertidaksamaan lainnya Pertidaksamaan yang kedua adalah min x plus 2y kurang dari sama dengan 0 Akan tetapi kita tidak bisa menggunakan uji titik 0,0 Karena titik 0,0 ini terletak pada garis Atau titik 0,0 itu dilalui oleh garis yang memiliki persamaan min x plus 2y sama dengan 0 Berarti kita ambil titik lain Kita bisa mengambil titik di sisi kiri Misalkan 0,100 Atau di sisi kanan misalkan 200,0 sekarang kita ambil 200,0 misalkan, berarti kita substitusi X sama dengan 200 dan Y nya sama dengan 0. Berarti, min 200 ditambah 2 dikali 0 itu sama dengan min 200, itu kurang dari sama dengan 0. Berarti, titik 200,0 itu merupakan salah satu selesaian. Dari pertidaksamaan min x plus 2y kurang dari sama dengan 0 Ini berarti sisi yang memuat titik 200,0 itu merupakan daerah selesaian dari pertidaksamaan min x plus 2y kurang dari sama dengan 0 Kita arsir daerah tersebut Kemudian bagaimana dengan daerah selesaian di pertidaksamaan yang ketiga yaitu x min 3y kurang dari sama dengan 600 ini adalah grafik dari X-3Y sama dengan 600. Kita bisa mengambil titik sebelah kanan ataupun memilih titik yang sebelah kiri. Sekarang kita memilih titik 0,0 yang terletak di sisi kiri garis X-3Y sama dengan 600. Jika kita substitusi berarti X kita ganti 0, Y kita ganti 0. Berarti X-3Y sama dengan 0 dikurangi 3 dikali 0 itu sama dengan 0 dikurangi 0 Yang sama dengan 0 itu kurang dari sama dengan 600 Berarti 0,0 ini merupakan salah satu selesaian dari pertidaksamaan X-3Y kurang dari sama dengan 600 Berarti sisi atau daerah yang memuat 0,0 ini merupakan daerah selesaian dari X-3Y kurang dari sama dengan 600 kita arsir daerah tersebut. Nah, daerah dari sini, kita bisa melihat bahwa segi empat ini segi 4 ini merupakan daerah irisan antara daerah selesaian pertidaksamaan pertama, pertidaksamaan kedua, dan pertidaksamaan ketiga. Ini berarti segi 4 ini merupakan daerah selesaian dari sistem Pertidaksamaan ini, suatu sistem yang memuat tiga pertidaksamaan: x plus y kurang dari sama dengan 1.200, min x 2 y kurang dari sama dengan 0, dan x min 3 y kurang dari sama dengan 600.